Kucing Levkoi Ukraina memiliki ciri khas yang unik, yaitu telinga yang dilipat ke bawah dan tidak memiliki bulu di tubuhnya. Telinganya yang dilipat ke bawah membuat kucing ini terlihat sangat menggemaskan dan memberikan kesan yang unik. Sedangkan, tidak adanya bulu di tubuhnya menjadikan Levkoi Ukraina tidak menyebabkan alergi bagi penderita alergi bulu kucing. Selain itu, Levkoi Ukraina memiliki wajah yang berbentuk bujur sangkar dan ekor yang panjang. Ukuran tubuhnya kecil hingga sedang dengan berat badan yang berkisar antara 3 hingga 5 kg. Sifat, Levkoi Ukraina dikenal sebagai kucing yang sangat ramah, penuh kasih sayang, dan cerdas. Mereka sangat dekat dengan pemiliknya dan suka duduk di pangkuan. Selain itu, kucing ini juga sangat aktif dan suka bermain, sehingga cocok bagi mereka yang mencari kucing yang ramah dan aktif.